Baiklah persahabat, layar seluruh dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru malam hari ini Yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul juga persahabat ya vitamin bahagia Yang selama ini kita tunggu persahabat ya hari ini Tentunya Lesin Rizky Bilar Ternyata bersama Bang Rio Motret Persahabat ya kita lihat tuh wow Tentunya ketahuan juga persahabat ya Kayaknya lagi membahas foto freeway lagi nih persahabat ya Bersama Kak Rio Motret mudah mudahan saja tentunya kita mendapatkan kejutan bahagia langsung masa ya dari idola kesayangan kita Luar biasa mudah-mudahan juga tentunya Lesi dan Bilar selalu diberikan kesehatan Postingan tersebut lalu di-post kembali oleh akun Instagram Sendal Putih Bilar. Ada sebuah kalimat caption juga persahabat yang dituliskan. Akhirnya, dua bucinku kelihatan juga setelah seharian ngilang. <laughs> Ternyata sama Rio Motretu persahabat, ya ada project apa nih? Wow, kita tunggu saja persahabat ya. Tentu dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans, yakni dari akun Instagram. Elsa Tiara Yuda mengatakan, wah akhirnya Ria Motret Rotosuit ini mah pasti katanya ya. Ada juga komentar lain dari akun Instagram. My darling Stensi yang berkomentar, kayaknya mereka bahas watafred lagi nih Pantesan seharian gak kelihatan, yang kelihatan hanya sepatu bangbi dan tas dedek sama jari dedek tuh pak sahabat ya Doakan yang terbaik saja, mudah-mudahan tentu kita mendapatkan vitamin dan kejutan selanjutnya Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya Ini informasi ini malam hari ini Pak Sahabat, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar meminucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh